Saat ini, Timur telah memantulkan cahaya merah, dan Cu juga datang dari waktu ke waktu. Tidur malam lagi, Cu pertama kali melirik ke jurang di tanah, dan sedikit kejutan muncul di matanya yang indah. Kemudian dia menatap Ye Chen dengan penuh minat. Tidak bisa tidur, Ye Chen tertawa. Karena kamu sangat energi, aku akan membawamu menuruni gunung senyum menawan Chusuaner tertangkap di sudut mulutnya. Sebelum Ye Chen dapat berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengambil Ye Chen. Dia mundur dan terbang ke kehampaan. Digendong oleh Chusuaner seperti ayam, Ye Chen sudah terbiasa. Yang dia minati adalah kemana Chusuaner akan membawanya. Chusuaner sangat cepat dan terbang di langit seperti pelangi ilahi. Ye Chen dapat dengan jelas merasakan angin bertiup di telinganya. Meskipun dia adalah saudara kembar, Ye Chen merasa bahwa Chusuaner lebih dari satu setengah bintang lebih baik daripada Chulinger. Sepanjang jalan. Chu tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen menatap Chu lebih dari sekali. Meskipun dia hanya bisa melihat setengah pipinya, dia masih samar-samar menangkap kesedihan di mata indah Chu Tuan, apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan? Lagi pula, Ye Chen tidak bisa tidak bertanya. Pernahkah kamu mendengar tentang tubuh Suwanning? Chu tidak melihat ke belakang, hanya berbisik. Ye Chen tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chu akan menyebutkan tubuh Suwanning. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tubuh Suwanning dan konstitusi melawan surga? Terlebih lagi. Tubuh Suanling, yang langka selama ribuan tahun telah muncul di Sekte Zheng Yang dan merupakan mantan kekasihnya. Jika Chu Suaner mengetahuinya, dia tidak akan tahu seperti apa ekspresinya. Melihat kesunyian Chu Suaner, Ye Chen dengan ragu bertanya, Tuan, apa yang kamu khawatirkan adalah tubuh Suanling? Segera setelah itu, akan ada tiga pertandingan besar. Sekte Zheng Yang memiliki roh misterius. Sekte Heng Yue akan kalah telak. Itukah, dibandingkan dengan kekhawatiran Chu Suaner, Ye Chen tidak memperhatikannya sama sekali. Menang atau kalah adalah urusan militer. Kegagalan berarti kalah. Percuma saja kau khawatir tuan. Apa yang anda tahu? Chu Xuaner berbisik, saya khawatir tentang masa depan Heng Yue. Apa? Apa maksudmu? Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam dan sedikit mengernyit. Kamu masih belum tahu banyak tentang tubuh Suanling. Kamu tidak terlalu memahami kengerian tubuh Suanling, apalagi hubungan sengit di antara mereka. Sekarang tubuh Suanling tidak menimbulkan ancaman bagi Heng Yue kita, tapi bagaimana dengan seratus tahun kemudian? Seratus tahun kemudian, tubuh Suanling akan cukup untuk menyapu satu. Mendengar ini, alis Ye Chen berkerut. Tapi dia tidak memikirkan ini. Tubuh Swanling awalnya adalah konstitusi melawan surga. Jika benar-benar tumbuh, itu akan menjadi keberadaan langit dan bumi. Ye Chen mulai menyadari keseriusan masalahnya. Dia dulunya adalah murid Sekte Zengyang dan anggota kabinet intelijen. Dia tahu bahwa Sekte Zengyang berambisi untuk mencaplok Heng Yue dan King Yun. Sekarang dia telah mendapatkan tubuh Swanling. Di tahunnya, dia akan memulai pertumpahan darah yang akan menyapu seluruh Chu. Tuan, apakah Heng Yue Song bertekad untuk membunuh tubuh Xuanling? Ye Chen merenung sejenak dan menatap Chu Xuaner lagi. Mendengar ini, Chu Suwanner tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke arah Ye Chen. Ada kilatan cahaya di matanya yang indah, tetapi segera dia kembali normal dan berkata, menurutmu apakah kita harus pergi untuk membunuh? Tidak, Ye Chen tidak ingin mengatakannya. Oh! Chu Suwanner menunjukkan senyuman, Ye Chen menjawab dengan sangat sederhana dan langsung membuat dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Ye Chen, bicarakan tentang itu. Darah melawan surga tidak berarti segalanya. Ye Chen berkata, Memang benar tubuh Suan sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan orang biasa, dia baru saja menang di garis start. Seberapa jauh jalan kultivasinya, siapa yang bisa mengatakan bahwa mitos Suan tidak akan rusak? Saya selalu percaya bahwa ketekunan dapat menutupi kelemahan. Kata-kata Ye Chen sederhana, tetapi ekspresinya sangat tegas. Dia tidak menyetujui pembunuhan tubuh Suan oleh Heng Yue, bukan karena tubuh Suan adalah mantan kekasihnya, tetapi karena dia memiliki hati yang tak kenal takut. Jika dia takut pada tubuh Swanling, dia akan kehilangan hati tahu yang mengejar puncak dan apa yang bisa dia lakukan untuk menghadapi duri di masa depan. Melihat tatapan tegas Ye Chen, Chu Suaner menunjukkan sentuhan senyum yang mengharukan. Si kecil, kamu bisa memiliki pemahaman seperti itu. Aku sangat senang menjadi seorang guru. Kalau begitu kita Heng yue, akankah kita membunuh tubuh Swanling? Ye Chen menatap Chu Suaner. Mungkin itu akan terjadi. Chu Suaner menjawab dengan ambigu untuk menjaga warisan sekte tidak didasarkan pada kata-kata heroik. Anda hanya seorang murid, beberapa hal jauh dari pemikiran jangka panjang sekte. Mereka yang berkuasa tidak akan mengolok-olok sekte masa depan. Terkadang kita, para biksu yang benar sendiri, melakukan semua hal yang bertentangan dengan moralitas, tetapi kita harus melakukannya. Beberapa kata, kita harus ya, tetapi tidak sama sekali. Ye Chen terdiam, meskipun dia tidak akan pernah menyetujui upaya sekte untuk membunuh Suan dia juga mengerti arti dari kata-kata Chu Suan Tidak aneh sebab tubuh Suan terlalu kuat. Orang yang berkuasa didakwa dengan misi melindungi klan, dia mengerti ketidakberdayaan itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Santai saja dan berlatih!" Setelah melihat Ye Chen yang diam, Chu Suaner mempercepat kecepatannya. Setelah beberapa saat, Chu Suaner berhenti di hutan pegunungan yang luas. -"Hutan Monster! Ye Chen mengenali di mana ini? Tempat ini bukan hal baru bagimu!" Chu Suaner menatap Ye Chen. -"Tidak, tidak asing!" Ye Chen tersenyum kering. Setelah bergabung dengan Heng Zong, dia datang ke hutan monster untuk pertama kalinya, dan ada banyak omong kosong di hutan, seperti malam musim semi bersama Chulinger. Sekarang kamu sudah familiar, kamu tidak perlu aku untuk memperkenalkan lebih banyak. Kata Cu membawa Ye Chen langsung ke hutan monster. Tuan, apakah Anda ingin saya membunuh monster itu? Boleh dikatakan. Dua orang berkata, Cu bersama Ye Chen datang ke kedalaman hutan monster. Di sini, Cu menempatkan Ye Chen di atas awan di sampingnya, baiklah, dalam beberapa hari ke depan, kamu akan berlatih di sini. Ye Chen tidak menjawab, dia ganas saat ini menelan air liur untuk melihat ke bawah, matanya menatap lurus. Di bawah ini adalah hutan pepohonan kuno dan tanaman merambat yang anggun. Jika turun, Anda bisa mencium bau darah yang menyengat. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda bisa melihat bayangan merah darah beterbangan di hutan. Itu adalah rubah berdarah secepat angin. ANGIN WINFOX, Ye Chen tanpa sadar menatap Cu Suaner. tidak berbicara, tetapi mengangguk sambil tersenyum. Tuan, ini tidak menyenangkan. Ye Chen menarik sudut mulutnya dengan keras, itu rubah angin terkenal dengan kecepatannya, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari kondisi yang sejati biksu kita. Dengan tubuhnya yang kuat, jika Anda membiarkan saya berlatih di sini, apakah saya masih bisa keluar hidup-hidup? Karena ini pelatihan Iblis, kamu seharusnya sudah menyadarinya. Cusuaner mengangkat bahu, di puncak Gadis Giok membiarkanmu bertarung dengan bayangan angin, amarah adalah keyakinan teguhmu. Di sini biarkan kamu bertarung dengan rubah angin, adalah untuk meredam kecepatanmu, tentu saja, apakah dengan bayangan angin atau dengan rubah angin, Anda perlu memahami di bawah tekanan ekstrim untuk lebih merangsang potensi diri sendiri. Itulah yang dikatakan, tapi bertanyalah Nek, apa aku sudah siap? Ye Chen hanya ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum mengucapkan sepatah kata pun, dia didorong oleh Chu Suaner, dan Ye Chen dilempar ke wilayah monster rubah angin di tempat itu. Mengaum! Ye Chen baru saja mendarat di tanah. Ada semburan raungan rendah yang datang dari semua sisi. Hanya suara angin mendesing yang terdengar. Segera, akan ada rubah angin, seperti tenda berdarah, cepat bahkan Ye Chen tidak bisa menangkap jejaknya. Hati Ye Chen terkagum-kagum, segera menampilkan menginjak bayangan cepat seribu gerak kaki misterius ilusi, mundur cepat. Namun, kecepatannya masih lambat, ada bayangan rubah berdarah di sisi miringnya, dan ada selokan darah di lengannya. Jika Anda melihatnya dengan hati-hati, Anda dapat melihat bahwa dia ditangkap dengan cakar yang tajam. Kecepatannya mengerikan. Saat Ye Chen mundur, dia mencabut pedang Cixiao dan membelah pelangi pedang. Namun, saat pedangnya terbelah di udara, bahkan bulu rubah angin pun tidak tersentuh. Sebelum berbalik, bayangan rubah berdarah lainnya melintas, dan noda darah lainnya ditambahkan ke tubuhnya. Bahkan tanpa penindasan bayangan bulan dan tujuh cincin bintang, aku tidak bisa mengimbangi kecepatan rubah angin. Ye Chen mengatupkan giginya dan mengayunkan pedang Cixiao untuk membentuk susunan pedang tiangang. Mengaum! Kepala rubah angin menerkamnya, dan bayangan besar rubah muncul. Sheng Sheng menerobos susunan pedang pertahanan Ye Chen. Ye Chen kaget hingga mendengkur dan mundur. Namun, rubah angin memiliki tubuh yang kuat, tetapi tidak memiliki kerusakan sama sekali. Uf. Uf, uf. Di antara kemunduran, persilangan bayangan rubah warna darah, setiap kali muncul, akan meninggalkan noda darah di tubuh Ye Chen. Jalankan guntur! Ye Chen mengaum dan bergegas menuju bayangan rubah berdarah. Ledakan! Kecepatan bayangan rubah darah terlalu cepat, telapak tangan Ye Chen gagal mengenai, tetapi rubah angin di belakang tembakan batu pecah. Kocok gunung! Satu jari yang kang panjang! Selanjutnya, Ye Chen bermain dengan kehidupan untuk melakukan suansu. Dia membiarkan seni rahasianya keluar semua, tetapi itu tidak membuat pencapaian apapun. Rubah angin layak untuk kecepatan binatang iblis, sejak pertarungan, Ye Chen terus-menerus terluka, dan biarkan dia merasa tidak berdaya, bahkan sampai detik ini dia belum melihat wajah penuh rubah angin. Setelah setengah jam, jubah Tao Ye Chen berubah menjadi darah. Ada lebih dari 100 jejak kaki di tubuhnya. Bukannya dia tidak cukup kuat dalam kultivasi. Hanya karena kecepatan rubah angin sangat aneh sehingga dia tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Ye Chen benar-benar marah. Bahkan metode tubuh dan seni rahasianya yang paling dibanggakan tidak dapat mengimbangi kecepatan Fenghu, yang membuatnya merasakan semacam frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan, apakah Anda tidak akan mengatakan sesuatu? Anda dapat memberi saya beberapa saran. Dipaksa oleh rubah angin, Ye Chen, yang menjadi gila mau tidak mau melihat Chusuaner yang sedang tidur di udara. Meditasi, kondensasi, Chusuaner hanya mengucapkan empat kata ini, dan ketika dia selesai, dia diam. Ini hari pertama, apa terburu-buru, kata-kata Chusuaner membuat Ye Chen hampir muntah darah. Jika kamu tidak menderita, bagaimana kamu bisa memiliki ingatan? Cu masih tidak membuka matanya dan berkata dengan senyum panjang. Berapa lama kamu bisa bertahan, anak muda? Senang lebih menderita. Pidato bau. Ye Chen segera memiliki semacam dorongan untuk memarahi neneknya. Uff! Uff! Rubah angin masih merajalela, setiap lewat, tubuh Ye Chen akan muncul bekas pendarahan. Tidak tahu kapan, Ye Chen jatuh ke genangan darah, seluruh tubuh Ki dikonsumsi bersih, seluruh orang pingsan di tempat. Pada titik ini, Chu Suaner bangkit dan membawa Ye Chen pergi dari sini. Pada malam hari, di dalam gua, api unggun menyala terang, dan Ye Chen yang setengah mati meremas pelipisnya dan berdiri. Eh! Mata Ye Chen berputar dari sisi ke sisi. Dia menemukan bahwa gua tampak akrab. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit aneh. Gua ini bukan gua yang dia dan Cu Lingyer dulukan. Ah oh, ah, oh! Entah kenapa, Ye Chen memiliki ilusi bahwa tangisan Chu Ling'er terdengar di telinganya, terutama ketika dia memikirkan tubuh yang sempurna, yang membuatnya terasa renyah dan gatal di sekujur tubuh. Bangun! Di dekat api unggun, Chu Suaner, yang sedang tidur dengan lutut bersilang, membuka matanya dan menyela lamunan Ye Chen. Bangun! Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan berkata bahwa dunia ini benar-benar aneh. Dua bulan lalu, dia dan Chu Ling'er menghabiskan malam bersama di festival musim semi. Dua bulan kemudian, dia dan Chu Suaner duduk di dekat api unggun. Aku ingin tahu apakah dia akan langsung mencekiku jika dia memberitahunya tentang malam itu sekarang. Ye Chen bergumam di dalam hatinya. Apakah kamu tidak ingin berbicara tentang perasaan bertarung dengan Feng Hu hari ini? Chu Xuaner melirik Ye Chen. Itu menyakitkan. Ye Chen hanya mengatakan sepatah kata, mengatakan juga tidak lupa menggosok wajahnya sendiri yang bengkak. Kalau begitu kamu pikir kamu mengikuti perbedaan kecepatan rubah angin berapa banyak? Kecepatan kita sama sekali tidak setingkat. Ye Chen berbisik. Kamu sebenarnya bisa memperlambat mereka. Mendengar ini? Mata Ye Chen berbinar dalam sekejap, mengetahui bahwa Chu akan mengajarinya, dia menggosok tangannya dan mendekatinya. Sambil tersenyum, dia bertanya, Tuan, bagaimana kita bisa memperlambat kecepatan mereka? Sederhananya, jika Anda mempercepat lebih cepat dari mereka, mereka secara alami akan melambat. Masalahnya adalah, saya berada di batas saya, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa. Sepertinya kamu masih memiliki sedikit penderitaan. Chu bangkit sambil tersenyum, lalu meraih kerah baju Ye Chen dan berjalan keluar gua langsung bersama Ye Chen latihan iblis, lanjutkan, mengaum, mengaum. segera, kesunyian malam dipecahkan oleh rentetan raungan. saat fajar menjelang, cuswanner kembali ke gua bersama ye chen yang berdarah. jadi, hari demi hari, sembilan hari dalam sekejap. selama sembilan hari terakhir, ye chen tidak pernah tidur nyenyak. cuswanner tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. begitu dia pulih, dia akan dilempar ke dalam hantu rubah angin dan monster. setiap kali dia kembali, dia masih terluka. secara alami. Kerja keras Ye Chen selama sembilan hari terakhir tidak sia-sia. Kecepatan metode tubuhnya jelas membuat terobosan di bawah pelatihan Feng Hu, Meski masih belum bisa mengimbangi kecepatan Feng Hu, panennya tidak sedikit. Hari cerah lainnya, Ye Chen sekali lagi terlempar ke wilayah monster rubah angin. Mengaum! Ye Chen baru saja mendarat di tanah, dan ada rubah berdarah di sisi miringnya. Melihat ini, Ye Chen buru-buru menginjak gerak kaki misterius untuk menghindarinya, dan bayangan rubah berdarah melewati tubuhnya seperti itu. Mengaum! Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, rubah angin kedua keluar, lalu yang ketiga dan keempat. Ye Chen mulai terburu-buru. Meskipun gerak kaki bayangan cepat Qian Huan sangat misterius, itu jauh dari kecepatan noda darah di sekujur tubuhnya. Dia sudah menjadi pria berdarah sebelum satu jam. Pada titik ini, Chusuaner yang berjongkok di udara membuka matanya perlahan dan berbisik, berkonsentrasi, tenang. Mungkin, sejak dia membawa Ye Chen untuk bertarung dengan Feng Hu, sepanjang waktu hanya ada empat kata ini. Konsentrasi, tenang. Ye Chen yang terbirit-birit untuk mundur, tidak pernah berhenti melafalkan empat kata ini di dalam hatinya. Namun, tidak peduli bagaimana dia melakukannya, dia tidak bisa mengikuti kecepatan Feng Hu. Noda darah di tubuhnya juga bertambah satu demi satu. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak pernah memberimu nasihat selama sembilan hari pertama sebagai guru? Di awan, Chu Xuaner berbicara dengan lemah. Saya tidak tahu, Ye Chen sambil menghindari pembunuhan rubah angin sambil menanggapi yang disebut kecepatan tidak ada hubungannya dengan kultivasi orang. Chu Suaner berkata lagi, metode tubuhmu misterius, tetapi misteri semacam inilah yang membuatmu mengikuti rutinitasnya sehingga kamu tidak mengendalikannya, tetapi malah mengendalikanmu. Kata-kata Chu Suaner halus, tapi Ye Chen, yang berjuang keras, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa ia telah melakukan pelatihan iblis selama sembilan hari, dan Chu Suaner benar-benar mengajarinya. Kecepatan juga semacam cara. Cara kecepatan adalah orang mengendalikan jalan, tetapi bukan jalannya yang mengendalikan. Selama meditasi Ye Chen, kata-kata Chu Suaner terdengar lagi. Orang-oranglah yang mengontrol jalannya, tetapi bukan jalannya. Ye Chen bergumam. Kecepatan tak terbatas, dengan bentuk bayangan, tidak hanya ribuan, hati seperti fantasi. Diam-diam, arti sebenarnya dari bayangan cepat seribu ilusi melintas di benaknya. Bayangan cepat dan ribuan ilusi memang merupakan metode rahasia terbaik dalam metafisika metode tubuh. Memang misterius dan misterius, yang membuatnya tidak berani mempertanyakan arti sebenarnya dari itu, tetapi inilah misteri yang menarik lingkaran baginya, sehingga ia tidak berani keluar dari belenggu yang sudah mapan, sehingga ia tetap dalam lingkaran dari awal sampai akhir. Tuan, apakah Anda akan keluar dari lingkaran ini untuk seorang magang? Bayangan cepat, ribuan ilusi, tanpa bentuk, tanpa bayangan, tanpa sihir. Jalan kecepatan, akulah jalannya. Tiba-tiba, di mata bingung Ye Chen, ada kilasan epiphany, dan dia bergumam sambil tersenyum, Tuan, saya mengerti kata-kata Anda. Angin darah, Ye Chen dengan lembut menutup matanya. Tiba-tiba, gerak kakinya mulai berubah, beberapa perlahan, tetapi setiap langkah, ada beberapa ki yang tidak dapat dijelaskan. Uff, uff, uff. Bayangan rubah berdarah masih terbang, dan tubuhnya memiliki lebih banyak bekas luka. Namun, dia sepertinya tidak mengetahuinya dan dia tidak peduli. Seluruh pikirannya tenggelam dalam suasana misterius dan tanpa pamrih. Meskipun dia masih ditekan oleh cincin bintang tujuh dari bayangan bulan, dia merasa tubuhnya ringan dan melayang, seperti embusan angin. Segera, gerak kakinya mulai dipercepat. Meskipun dia tidak teratur, itu sangat aneh. Setiap langkah sepertinya menjangkau jarak yang jauh. Serangkaian bayangan emas di belakangnya tidak bisa membedakan mana yang merupakan esensinya. Tidak tahu kapan, kecepatan rubah angin di matanya menjadi lambat. Wajah sebenarnya dari rubah angin terletak pada matanya yang menjadi sangat jernih. Mengaum. Mengaum. Terbang bola balik, rubah Feng Feng agak mudah tersinggung. Metode tubuh Ye Chen di mata mereka berubah dengan aneh. Kelihatannya lambat, tapi kalau sudah begini, selalu bisa dihindari oleh Ye Chen. Bocah ini, sungguh wawasan yang mengerikan. Di atas awan, Cuk tersenyum dengan banyak kejutan. Tampaknya penderitaan sembilan hari pertama tidak sia-sia. Cuk membisikkan senyuman. Mengaum. Mengaum. Di bawah, rubah angin semakin marah. Sebaliknya, Ye Chen lebih tenang dan tenang, meskipun dia masih terluka, tetapi jelas secara bertahap mengejar kecepatan rubah angin. Dia seperti angin, entah kemana. Tidak tahu kapan, dia sedikit mengangkat lengannya, gas nyata dan hai tiba-tiba meledak, ditanamkan ke telapak tangan, di antara jari-jari ada lebih banyak petir yang robek. Jalankan Guntur. Dengan raungan kekagumannya, Guntur tiba-tiba melanda. Mengaum. Kemudian, seekor rubah angin yang terbang di sisi miring terlempar oleh telapak tangannya. Pada saat ini, Ye Chen perlahan membuka matanya dan bergumam, jalan kecepatan benar-benar misterius. Dia tahu bahwa meskipun kecepatannya telah membuat lompatan kualitatif, kecepatannya tidak terbatas. Apa yang dia kuasai hanyalah puncak gunung es. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia masih harus bekerja keras di tahun-tahun mendatang. Ini adalah akhir dari latihan kecepatan. Cu di awan bergerak dan menyapu Ye Chen pergi. Ini masih gua. Ketika Cu menurunkan Ye Chen, dia masih menyentuh dagu dan terlihat berpikir. Cu tidak mengganggunya, tetapi memasukkan ramuan ajaib ke dalam mulut Ye Chen, lalu mengeluarkan tong besar berisi cairan roh, dan melemparkan Ye Chen langsung untuk membantunya sembuh. Setelah beberapa lama Ye Chen kembali dari merenungi jalan kecepatan konsepsi artistik. — Tuan, saya merasa sulit untuk menemukan perasaan itu, jadi bisakah Anda beritahu saya? Di dalam tong, Ye Chen menunjukkan kepala yang basah dan menatap Chu Suaner yang sedang duduk bersila. Sekarang setelah kita memahami kebenarannya, akan ada banyak waktu untuk memikirkannya di masa depan. Chu Suaner berkata sambil berdiri, mengulurkan tangannya untuk membawa Ye Chen keluar dari tong, pelatihan setan, item selanjutnya dimulai. — Ini begitu cepat, aku belum pulih sepenuhnya. Kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Apakah itu yang kamu sebut luka? Cuk mengabaikannya dan berjalan keluar gua bersama Ye Chen. Dengan cara ini, Ye Chen digendong seperti ayam oleh Cuk dan pergi ke bagian yang lebih dalam dari hutan monster. Segera, Ye Chen melihat benda besar di hutan di bawah, seperti bukit, dengan kepala besar, mata merah, sisik di punggung, ekor tebal, dan akar duri, bersinar seperti pisau baja. Kadal S. Ye Chen sepertinya mengenali monster ini. Penilaian monster ini pada spektrum monster adalah, ganas dan berkulit tebal. Ini sebanding dengan kondisi yang sejati seorang biksu dan lebih kuat dari rubah angin. Keadaan umum yang sebenarnya tidak dapat merusak pertahanannya. Ye Chen memiliki firasat buruk di hatinya. Tak perlu dikatakan, Chusuaner akan membiarkan dia bertarung dengan kadal es selanjutnya. Kadal es, kekuatanmu untuk ditempa. Di satu sisi, Chusuaner tersenyum. Ye Chen menarik sudut mulutnya dan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Chu "Kata kataku Tuan, sebelum bayangan angin, setelah rubah angin, kali ini adalah kadal es. Bagaimana perasaanku bahwa kamu tidak, perlakukan aku sebagai orang dewasa. Jika kamu melatihku seperti ini, cepat atau lambat aku akan dibunuh olehmu. Kamu kelainan, aku tidak bisa melatihmu dengan pengalaman biasa. Chu mengangkat bahunya dengan ketidaksetujuan. Aku akan pulang. Dipikirkan dengan baik, Chu mengangkat kakinya dan menendang jatuh Ye Chen. Ye Chen baru saja jatuh. KADAL ES BESAR MENEMUKAN YE Chen, MENGAUM! Lalu, terdengar raungan memekakkan telinga dari kadal es hitam. Raungannya kuat, kayu kuno itu patah, dan batu besar itu beterbangan. Ye Chen, yang ada di dalamnya, dikejutkan oleh raungan dan telinganya berlumuran darah. Seganas biasanya, Ye Chen terbaru untuk mundur. MENGAUM! Kadal es hitam telah menggulung tubuhnya yang besar dan mengguncang bumi. Di mulut besar pembuluh darah, ada udara dingin yang menyembur keluar. Tampaknya gelombang laut sedang menuju ke arah Ye Chen. Di mana ia lewat, batu-batu besar dan pohon-pohon purba terendam, bunga-bunga dan tumbuhan membeku menjadi ampas es, dan bumi membentuk es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pertunjukan api abadi. Melihat ini, Ye Chen merasa kagum. Api dan Hexian menyembur keluar, melindungi tubuhnya dan mundur dengan cepat. — Apakah kamu benar-benar memiliki api? Chu suaner yang duduk di atas awan, tiba-tiba berdiri dan menatap Ye Chen. Matanya yang indah penuh kejutan. Jelas, dia tidak tahu Ye Chen membawa api abadi sebelumnya. — Aku sudah memilikinya selama ini. Ye Chen bingung dengan keadaan Cu yang tercengang. — Kamu tidak tahu. Kamu yakin sudah memberitahuku? — Cu menatap Ye Chen dalam suasana hati yang buruk. — Kupikir tetua Su Fu memberitahumu itu. — Cu tidak berbicara sama sekali, tetapi menggosok alisnya dengan keras. Su Fu tidak memberitahunya. Su Fu mengira Ye Chen sudah mengatakannya. Semuanya terjadi. Baik Su Fu dan Ye Chen berpikir bahwa satu sama lain telah mengatakannya, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa tentang kemungkinan mereka. Bocah ini memiliki api yang nyata, tak perlu dikatakan lagi, dia juga seorang alkemis. Chu Suaner sepertinya mengerti sesuatu. Tidak heran jika kakak bela diri Sufu sangat mementingkan Ye Chen sehingga dia tidak ragu untuk memberikan muridnya yang berharga kepada Ye Chen dari negara bagian Ningqi. Tidak heran dia bisa mempraktikkan keterampilan rahasia mengolah tubuh di alam liar. Berbicara tentang ini, Chu Suaner menatap Ye Chen dalam diam. Wajahnya tidak marah. Anak baik, aku sudah menjadi tuanmu begitu lama. Aku belum pernah melihatmu menunjukkan api yang nyata. Kamu bisa menanggungnya. Mengaum. Di bawah, kadal es menampilkan kekuatan ilahi, dan gelombang laut dari gas es gelap yang bergulir telah menenggelamkan Ye Chen. Jika kamu memiliki api yang nyata, kamu tidak bisa mati. Cu meliriknya dan duduk dengan lutut disilangkan. Benar saja, saat dia duduk, gelombang laut dari udara es yang gelap memecahkan celah, dan Ye Chen bergegas keluar dari celah itu. Ledakan. Tatap muka, kaki kadal es hitam yang diselimuti es dingin diinjak-injak. Meskipun itu adalah telapak kaki, itu lebih besar dari tubuh Ye Chen. Di mata Ye Chen, kaki kadal es itu seperti batu besar. Bersenandung. Di antara lampu listrik dan batu api, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Tian Kue. Dia memegang pedang di kedua tangan dan memegangnya di atas kepalanya. Bang, dang! Kadal es hitam menginjak pedang Tian Kue dan membuat suara benturan logam. Bang! Ye Chen setengah berlutut di tanah di tempat, dan kaki kadal es hitam terbang ke langit, yang cukup berat untuk menimbang 10.000 jin. Namun, dia memiliki tubuh yang tangguh. Jika dia menjadi keadaan kondensasi umum, dia akan diinjak-injak menjadi gumpalan di tempat. Nenek, gigi Ye Chen berderak, dan pembuluh darah biru di dahinya terlihat satu per satu. Kaki kadal itu seperti gunung, yang membuatnya tidak bisa bergerak. Ada suara gemerincing tulang di tubuhnya. Api peri. Di bawah krisis, Ye Chen memanggil api abadi lagi dan menutupi seluruh langit dengan pedang. Mengaum. Xian Huo dan Xuan secara bawaan tidak cocok. Es gelap di telapak kadal es mencair. Kadal juga merasakan sakit dan mengangkat telapak kakinya. Saat ini, dia keluar. Bersenandung! Ye Chen baru saja berhenti, ekor raksasa kadal es hitam terayun. Ye Chen memblokir dengan Tian Sui di depannya dengan tergesa-gesa. Paun! Ekor kadal es suan mengayunkan pedang Tian Kue, membuat suara tumpul. Ye Chen juga terlempar oleh ekor raksasanya lebih dari sepuluh kaki. Itu menghancurkan selusin pohon kuno, dan kemudian sebuah batu besar runtuh. Ye Chen memanjat keluar dari puing-puing, seteguk darah menyembur keluar, lengan berlumuran darah, tulang-tulang tubuh juga patah lebih dari satu. Bang! Bang! Bang! Tidak jauh dari sana, kadal es hitam datang lagi. Meskipun itu besar, itu sangat cepat. Setiap kali telapak kaki jatuh, itu akan membuat suara sentuhan. Itu akan berhadapan langsung dengan badai yang kuat. Terima. Ye Chen berbalik dan melompat. Ki sejati dimasukkan ke telapak tangannya, dan keluar dengan tangan yang kuat. Ledakan. Teror cetakan telapak tangan pada kadal es, tetapi gagal mengguncangnya. Kadal es hitam sangat marah dan memuntahkan udara es gelap lagi. Ye Chen sudah mengelak dan melompat ke belakang kadal es. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan langit ke dan menebang. Bang, dang! Suara cincin tabrakan logam, Ye Chen terkejut mendengkur ke belakang, seluruh lengan mati rasa, kadal es hitam benar-benar seperti yang dijelaskan dalam pengantar monster manual, kulitnya umumnya tebal, pertahanan umumnya kuat. Jalankan guntur! Sebuah tebasan pedang gagal melukai kadal Suan Bing, Ye Chen melambaikan tangannya lagi, dan bergemuruh di belakang kadal Suan Bing. Namun, Ye Chen terpental lagi, seolah-olah memukul di atas pelat baja keras, tidak melukai kadal es hitam sebaliknya, dia dikejutkan oleh kekuatan kejutan, sudut mulutnya menumpahkan darah. Mengaum. Ye Chen diserang dua kali berturut-turut, dan kadal es hitam itu marah. Zeng. Zeng. Sisik es hitam di punggungnya berdiri terbalik satu demi satu, lalu berdentang dan bergerak, menembak ke arah Ye Chen, jumlahnya umumnya tidak besar. Susunan pedang tiangang. Ye Chen mengangkat pedang, bertahan dengan susunan pedang gang langit. Bersenandung. Ekor besar kadal es hitam terayun, kuat, dan menghancurkan susunan pedang tiangan Ye Chen di tempat. Ye Chen diayunkan di tempat, dan tubuhnya yang terbalik menghancurkan batu besar. Mengaum. Kadal es hitam meraung dan menghancurkan tubuh besar itu. Mengguncang gunung. Tiba-tiba bangkit, dominasi Ye Chen meledak. Satu jari yang. Kemudian, itu adalah cahaya. Kang panjang. Akhirnya, skill rahasia naga yang mendominasi juga digunakan. Ledakan. Ledakan. Serangkaian serangan menghantam kadal es, tetapi gagal mengguncang kadal tersebut. Sebaliknya, dia dirobohkan lagi. Kadal itu besar dan berat, dan pertahanannya mendominasi. Seni rahasianya hampir sama bagusnya dengan menggelitik. Ledakan! Ye Chen terbang keluar dari tubuh, lagi-lagi tekanan batu besar runtuh. Nenek! Ye Chen memarahi, segera mengeluarkan pisau emas, lalu melompat, turun, melompat setinggi lebih dari tiga kaki, lalu memegang pisau di kedua tangan, memegangnya di atas kepala, dan dipaksa untuk menebang. Delapan gurun dipotong. Dengan raungan Ye Chen, sebuah tenda pisau panjang tiga zang muncul, dan itu terbelah dengan kokoh di belakang kadal es hitam. Bagaimana bocah ini bisa mempelajari teknik pedang yang begitu sombong? Di awan, dia melihat pemenggalan Ye Chen dari delapan gurun. Di mata indah Cu cahaya kaget melintas di matanya. Secara alami, dia bisa melihat kengerian dari delapan tebang gurun. Bang Dang! Saat dia berbicara, suara benturan logam terdengar lagi. Ye Chen memotong delapan gurun dan membuat percikan api di punggung kadal es hitam, tapi dia hanya meninggalkan bekas pisau dangkal di belakang kadal es hitam. Klik. Tiba-tiba, pisau emas itu patah. Uff. Kemudian, Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Delapan pemboros menebang sangat tirani, tapi dia masih gagal mematahkan pertahanan kadal suanding. Sebaliknya, dia dikejutkan oleh kejutan yang mengerikan dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Ledakan. Tak jauh dari situ, tembok batu keras ia pukul sampai roboh. Pada titik ini. Chu Xuaner baru saja bergerak, mengguncang kerikil dan menyapu Ye Chen yang berdarah. Meskipun waktu bertarung dengan kadal Xuanbing sangat singkat, gerakan Ye Chen adalah yang terbaik. Secara khusus, delapan pemborosan terakhir dan satu tebasan benar-benar menghabiskan semua ki di tubuhnya, dan dia tidak dapat bertarung lagi. Di lereng bukit kecil, Chu Xuaner menurunkan Ye Chen. Pertama, dia memasukkan ramuan ajaib ke dalam mulut Ye Chen, dan kemudian menanamkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Ye Chen. Entah kapan, Ye Chen bangun dari pingsan, tapi wajahnya masih pucat. Melawan rubah angin, dia menderita trauma, tetapi dia menderita luka dalam saat bertarung dengan kadal suanbing. Selain fakbah huang behalier, itu adalah getaran kadal suanbing yang membuat tulang dan meridiannya sangat menyakitkan. Kadal es lebih sulit daripada rubah angin. Ye Chen layu, kulitnya tebal secara umum ah. Bahkan jika kecepatanku jauh melebihi itu ditambah banyak permainan seni rahasia, juga tidak dapat mematahkan pertahanannya. Apa, apakah Anda, Ye Chen menatap Chu Suaner dengan penuh minat? Kepada Jue Fenghu, Anda membiarkan saya dipukuli selama sembilan hari sebelum Anda menunjukkan saya. Tuan, Anda dapat memberitahu saya secara langsung. Melawan kadal es, apa Anda akan membiarkan saya dipukuli selama beberapa hari sebelum Anda menunjukkan saya? Ye Chen menatap Chu Menurutmu berapa hari itu akan terjadi. Chu Suaner menatap Ye Chen sambil tersenyum. wei lebih baik beritahu aku sekarang. Ye Chen menggosok tangannya dan tertawa, kata awal dan awal akhir. Pikirkan dengan baik, sepatah kata dari Chu Suaner membuat Ye Chen terdiam. Dengan itu, Chu Suaner mengangkat Ye Chen dengan satu tangan dan terbang ke hutan tempat kadal es hitam itu berhantu. Mengaum. Segera, ada jeritan kadal es hitam di hutan. Sekali lagi, situasi Ye Chen sama menyedihkannya seperti sebelumnya, dan kekalahannya ternyata sangat tajam dan rapi. Namun, dia masih dikalahkan dengan bersih. Pertahanan hegemoni kadal es hitam membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya. Setiap eh, kali dia dibawa kembali oleh Chu Suaner, dia berdarah. Setelah lukanya sembuh, dia akan dilempar lagi. Dengan cara ini, siang dan malam berganti, reinkarnasi matahari dan bulan, berkedip lima hari berlalu dengan tenang. Namun, selama lima hari ini, Ye Chen bukannya tanpa panen. Setidaknya dalam perang terus-menerus, kekuatannya meningkat, dan pada beberapa kesempatan, dia memiliki postur untuk maju di tempat. Di pagi hari, sebelum fajar, Ye Chen ditarik untuk bertarung dengan kadal es. Perpaduan Kecepatan dan Kekuatan Kali ini, begitu Ye Chen terlempar, Chu Suaner memuntahkan empat kata. Apa maksudmu? Di bawah, Ye Chen mengepalkan tangan dan menatap Chu Suaner. Kekuatan tertinggi membutuhkan koordinasi kecepatan ekstrim. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan dan menerobos dalam kecepatan ekstrim kita dapat menggunakan kekuatan tak terkalahkan. Kamu dapat memahami kebenarannya di sini. Bangun kekuatanmu dengan kecepatan tinggi, meledak dengan kecepatan tinggi. Bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen menoleh ke belakang, dan matanya memancarkan secercah pencerahan. Jadi begitu, sudut mulut Ye Chen menunjukkan sedikit senyum. Segera, dia dengan cepat mundur. Kemudian, dia tiba-tiba berhenti dan menginjak tanah dengan kaki belakangnya. Dengan rebound dari tanah, dia menembak seperti bola meriam. Sepanjang jalan setelah dia, bayangan itu terus-menerus mengikuti. Kecepatannya sangat cepat. Dalam proses ini, Ki sejati seluruh tubuhnya dituangkan ke dalam tinjunya, dan dia bergegas ke Kadal es. dan pada saat yang sama, dia hampir mengumpulkan semua kekuatan. Mengaum. Kadal Swan juga menerjang dari sisi berlawanan untuk membunuh, telah membuka mulut besar untuk menelan perut Ye Chen. Pada saat ini, Chu Xuaner di atas awan juga bangkit lagi, untuk menyelamatkan Ye Chen saat dia dalam bahaya. Sudah dekat, sudah dekat. Ketika dia berada tiga kaki jauhnya dari kadal es hitam, Ye Chen masih tidak bergerak. Karena aliran ki asli yang gila-gilaan, tinjunya penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Ada guntur dan kilat di antara jari-jarinya. Dua sang Satu Zhang. Ye Chen masih tidak bergerak. Mengaum. Kadal es hitam meraung dan tirani, dan dia akan menelan Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen bergerak, kecepatannya naik hingga ekstrim, dan kekuatan yang terkumpul di tinjunya juga mencapai puncaknya, dan dia meninjunya. Buka untukku. Dengan raungan Ye Chen, dia memukul rahang atas kadal es.